Salam Patunggilan Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara Selamat bertemu kembali pada hari ini Minggu 28 Maret 2021 Pada Ibadah Minggu Palmarum Yang dilaksanakan secara online di GKJW Jemaat Kota Baru, Driyorejo. Pertama-tama perlu senantiasa mengucap syukur Atas segala berkat yang Tuhan sudah curahkan kepada kita semua terbukti sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan, kekuatan dan semangat untuk bersama-sama melaksanakan ibadah minggu pagi ini pewartaan yang perlu mendapatkan penekanan adalah ibadah PA, PD, berayat sementara ini masih kita lakukan secara online kemudian yang kedua perjamuan kudus Jumat Agung akan kita laks laksukan pada hari Jumat 2 April 2012 adapun persiapannya yang pertama kita sudah laksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 kemudian Persiapan yang kedua akan kita laksanakan pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021. Kemudian, pewartaan yang berikutnya kami mengundang Bapak Ibu Saudara pada ibadah syukur yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 3 April 2021 di rumah keluarga Bapak Sucipto Lamidi jalan Granit Nila 7 AC nomor 18 pada pukul 19 Hai bagi Bapak Ibu yang akan mendaftarkan putra-putrinya untuk mengikuti katekisasi Sidi silahkan Bapak Ibu bisa mendaftar pada sekretariat gereja dengan membawa surat tanda warga dan pada sore ini pada jam 17 bertempat di gedung gereja GKJW Kota Baru Dluraja akan dilaksanakan pembinaan katekisasi Sidi. Kami mewakili Majelis Jemaat Kota Baru Dluraja mengucapkan selamat berbahagia kepada Bapak Ibu Saudara yang dalam minggu ini bertepatan dengan ulang tahun Kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan, semoga Tuhan senantiasa memberikan berkat-berkat yang terindah yang senantiasa baru. Bapak ibu, sebelum ibadah Minggu Palmarum pagi ini, kita serahkan kepada Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiharto Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk berdiri. Kita akan awali ibadah ini. Saudaraku sekalian, hari ini adalah Minggu Palmarum, sebuah warta sukacita, bahwa kita diajak untuk kembali mengingat prosesi perjalanan Tuhan Yesus yang tiba di Yerusalem, di mana segenap orang menyerukan, Hosana, Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, hosana di tempat yang maha tinggi. Marilah, dengan penuh iman dan syukur, kita mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang indah itu, sebab dengan demikian kita dibuat mengerti akan makna dari salib itu, yakni kebangkitan dan kehidupan. Mari. Bapak ibu saudara bersama kita akan memuji dari kitung Jemaat 161 kita akan pujikan paed yang pertama dan yang ketiga Selamat pagi saudaraku sekalian. Kembali kita bersekutu di dalam sukacita kebahagiaan pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita mengambil saat teduh. Saudara sekalian, marilah kita tenangkan pikiran kita kita sadari keberadaan Tuhan di dalam hidup dan juga di dalam ibadah kita saat ini Jemaat, ibadah Minggu Palmarum saat ini kita lakukan Dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya Dan yang kegal kasih Setianya anugerah damai sejahtera di dalam Bapa dan Yesus Kristus Sang Putra kepada saudara sekalian. Amin, dijelaskan duduk kembali. Saudara-saudara tema ibadah Minggu Palmarum pada saat ini adalah. Kepatuhan dan kerendahan hati menghasilkan ketenangan dan persatuan Kepatuhan dan kerendahan hati menghasilkan ketenangan dan persatuan Marilah kita kembali memuji Tuhan dari Kidung jemaat nomor 158 bait satu Sidang jemaat yang dikasih pada hari ini kita kembali diingatkan dengan adanya sabda kasih sekaligus perintah untuk mengasihi dan saling mengasihi sebagaimana yang disaksikan dalam bagian Injil Matius pasal 22.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 seperti dirimu sendiri Pada kedua hukum inilah Tergantung seluruh hukum Taurat Dan kitab para nabi Demikianlah sabda Tuhan Yang sekali lagi mengingatkan kita semua Untuk menyadari, untuk mengakui Dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah Secara sederhana, Marilah kita melakukannya kita akui, kita nyatakan segenap keberadaan kita kepada Tuhan dengan berdoa. Allah Bapa, kami secara pribadi dan bersama-sama menghadap kepada Tuhan, mengungkap segala hidup dan keberadaan kami. Bapak kami mengucap syukur karena Tuhan sungguh-sungguh tidak pernah meninggalkan kami apapun bentuk kehidupan dan kehadiran kami Tuhan berkenan menerimanya lebih dari itu ya Tuhan Engkau berkenan menganugerahi kami pengampunan bahkan Engkau tidak lagi memperhitungkan Seberapa banyak dan besar Kekurangan Kesalahan bahkan dosa Yang kami lakukan Sebab engkau berkenan Menganugerahkan Pengampunan bahkan keselamatan Yang tidak Untuk kami Hentikan bagi diri Pribadi kami Tetapi kami Mau untuk meneruskannya kepada saudara-saudara kami Siapapun yang ada di lingkungan kami masing-masing Kami mau saling memaafkan Apabila diantara kami melakukan kesalahan Tuhan Sungguh kami mengucap syukur Atas anugerah Tuhan yang indah itu Demikianlah persekutuan yang kami alami pagi hari ini Kami nyatakan dan kami serahkan hanya di dalam pimpinan serta kuasamu saja Silakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami Silakan Tuhan berkarya Di dalam diri kami para pelayan yang Tuhan pakai Di dalam Kristus kami mau mohon. Amin Bapak Ibu dan saudaraku sekalian yang kekasih Berbagialah setiap orang yang sungguh-sungguh dan mau senantiasa menyatakan kehidupannya, menyerahkannya secara total hanya di dalam pimpinan dan kuasa Tuhan saja. Berita anugerah kembali dinyatakan kepada kita sebagaimana kesaksian yang diungkap melalui bagian dari surat Ibrani pasal 9 ayat 28 yang demikian. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menang, menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Kita sambut dengan sukacita berita anugerah ini dengan kembali memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 36, Bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasih Tuhan Kini tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Markus 14 ayat 1 sampai 9 Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama minta pertolongan kepada Tuhan melalui doa Mari kita berdoa Maha Besar adalah Bapa kami yang di Surga yang kami sembah dan kami puji dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Perkenankan ya Bapa pada kesempatan pagi hari ini kami membangun ibadah pagi ini Tuhan dan kami akan membaca FirmanMu yang terambil dari Kitab Suci pemberianMu. Karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Di dalam pembacaan firman ini Tuhan Sehingga kami dapat mengerti Memahami Terlebih kami dapat melakukannya Di dalam kehidupan kami sehari-hari Kami juga berdoa Tuhan Buat Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiharto Yang akan menyampaikan firmanmu kerana Tuhan Berkati beliau Sehingga apa yang disampaikan Boleh Seturut dengan kehendakmu. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Amin. Rencana untuk membunuh Yesus, hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai dua hari lagi.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 akan disebut juga untuk mengingat dia. Amin. Demikian tadi Saudara-saudara, bagian dari Injil Markus pasal 14 ayat 1 sampai 9 mendasari sukacita dan renungan kita dalam kebaktian pada pagi hari ini. Tema atau judul, judul renungan Yaitu terlibat dalam karya keselamatan Kristus Terlibat dalam karya keselamatan Kristus Sidang jemaat yang kekasih Menjelang peristiwa penyalibannya Yesus mengalami sebuah momen yang begitu indah yakni ketika banyak orang mencari cara untuk menangkap dan membunuhnya ternyata masih ada cinta yang ditunjukkan oleh seorang perempuan dan tindakan yang dilakukan oleh perempuan tadi adalah ekspresi kasih dan penghargaan yang begitu tinggi kepada Yesus. Peristiwa itu terjadi di Betania, yakni di rumah salah seorang murid Yesus yaitu Simon yang dijuluki si Kusta. Bisa jadi juluan. Si Kusta yang dikenakan kepada Simon Karena dia pernah menderita sakit Kusta Kemudian disembuhkan oleh Yesus Sangat mungkin seperti itu Sehingga ia dijelui sebagai si Kusta Nah sederah -sedera, sementara Yesus makan Bersama dengan para tamu yang lainnya di rumah itu Tiba-tiba, seorang perempuan masuk dengan membawa buli-buli berisi minyak narwastu. Sangat menarik, sang perempuan tidak memercekanya beberapa tetes, tetapi ia malah memecahkan leher buli-buli itu dan mencurahkan isinya ke atas kepala Yesus mungkin kita pernah mendengar cerita tentang minyak narwastu yang dicurahkan oleh perempuan tadi ke atas kepala Yesus bahwa harga minyak narwastu itu ketika itu sekitar 30 juta rupiah ini menurut kurs Nilai mata uang ketika itu yang sebanding dengan upah pekerja harian Yang saat itu satu dinar sebesar seratus ribu rupiah Nah selanjutnya saudara-saudara bagaimana Yesus merespons Bagaimana Yesus menanggapi peristiwa yang terjadi kepadanya Ternyata apa yang dilakukan oleh perempuan tadi mendapatkan respon negatif Kurang menyenangkan Bagi orang-orang lain yang bersama-sama dengan dia ketika itu Dengan tindakan yang dilakukan oleh perempuan tadi Ia dianggap telah melakukan pemborosan Sebab menurut mereka Menurut banyak orang itu uang sebesar atau sebanyak harga minyak narwastu itu bisa diberikan kepada orang-orang miskin. Malah kemudian orang-orang itu mulai memarahi perempuan tadi. Dan sekarang bagaimanakah Yesus menyikapi keadaan yang seperti itu? Bagi Yesus, tindakan yang dilakukan oleh perempuan tadi adalah perbuatan kasih yang jauh dari upaya pemborosan. Sikap Yesus yang seperti itu, mengingat hari kematian yang segera akan dialaminya. Bagi Yesus, menolong orang miskin bisa dilakukan kapan saja. Setiap hari pasti akan mereka temui. Tetapi menunjukkan kasih kepada dirinya Waktunya terbatas Ibu, bapak, dan saudara-saudara Cinta kasih yang tulus Memang akan mendorong seseorang untuk mempersembahkan yang terbaik Orang tidak lagi akan melakukan perhitungan atau berpikir Soal untung Atau rugi Nah yang pasti dari peristiwa itu Tindakan yang dilakukan oleh perempuan tadi Memberi kesempatan Atau bahkan mencelikkan Setiap orang Kristen Untuk belajar Bahwa kasih tulus bisa menjadi daya dorong Untuk melayani Tuhan Melalui beragam aktivitas Pekerjaan Yang dipercayakan oleh Tuhan Di dalam kehidupannya sehari-hari Dorongan atau motivasi Untuk melakukan yang terbaik Untuk melakukan Tugas-tugas secara maksimal. Artinya bahwa ketika kita memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan. Kita patut melakukannya dengan sebaik-baiknya. Dengan maksimal setiap upaya atau pelayanan yang terjadi. Perlu bahkan patut kita nyatakan dengan sukacita. Dengan ucapan syukur Sebaik-baiknya Bagi kemuliaan Tuhan Apapun bentuk pelayanan Yang dipercayakan oleh Tuhan Di dalam kehidupan kita sehari-hari Kita dimotivasi Atau setidaknya diingatkan Untuk tidak melayani Untuk tidak melakukannya dengan sisa-sisa waktu, dengan sisa-sisa tenaga, melainkan kita lakukan dengan sepenuh hati, jiwa, daya, dan upaya. Sebab bagaimanapun Kristus telah mengasihi kita dengan kasihnya yang sempurna. Dan karena itu, saudara-saudara, pertanyaan bagi saya dan penjaringan. Sudahkah yang terbaik yang kita berikan? Amin. Kita mengambil saat teduh. Jemaat saya undang berdiri. Sekarang marilah kita kembali membaharui keyakinan kita kepada Tuhan. Kita ungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang maha kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus.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 Saatnya kita diberikan kesempatan untuk mengucapkan syukur Kita mempersiapkan persembahan kita yang kita sudah siapkan dari rumah Tapi sebelum kita memberikan persembahan Ada ayat yang mendasari di dalam kita melakukan persembahan Sebagai nats pembimbing diambil dari 1 Petrus 2 Ayat yang kelima Demikian firman Tuhan Dan biarlah hormat dihadirat Allah Maaf Dan biarlah kamu yang juga dipergunakan sebagai batu hidup Untuk pembangunan suatu rumah rohani Bagi suatu imamat kudus Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah saatnya untuk memberikan persembahan kita akan diiringi dengan kitung pelengkap jemaat 149 ayat yang pertama dan yang kedua Saudaraku sekalian, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini, marilah sekarang kita memasuki doa. Siapa Tuhan Allah Bapa kami? Kami senantiasa ingin mengucap syukur. Bagi kemuliaan Tuhan Sungguh kami menyadari Keberadaan kami di hadapanmu Ya Bapak Kami senantiasa memohon Dan yakin Bahwa Tuhan menganugerai kami Kemampuan Untuk menunjukkan kasih Kepadamu Melalui tutur kata Sikap dan tindakan hidup kami Setiap saat Terlebih ketika kami harus Sungguh-sungguh menyadari Mengakui Bahwa Waktu untuk mewujudkan Kasih kepadamu Yang begitu terbatas Di dalam kehidupan ini Tuhan Mampukan kami untuk melakukannya Dengan sebaik-baiknya seperti yang Tuhan kehendaki Ya Allah Kami menyerahkan Segenap kehidupan kami Baik pribadi Dalam keluarga Dalam kehidupan Pekerjaan Atau tugas kami masing-masing Bahkan juga di dalam kehidupan bermasyarakat Berbangsa dan bernegara Untuk pemerintahan kami Tuhan berkati Semua yang Dirancang dan dilakukan Para pimpinan Dari tingkat pusat Hingga di daerah-daerah Terlebih ya Allah Saat-saat ini Perkenankan kami Menyerahkan saudara-saudara kami Para tenaga medis Dalam upaya pencegahan Penyebaran virus corona, anugerah kepada setiap mereka, kesehatan, kekuatan, sukacita, penghiburan, dan kebijaksanaan, serta kesabaran. Begitu juga bagi segenap anggota keluarga yang tentunya mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh saudara-saudara kami ini. Tuhan, kami serahkan juga segenap keberadaan kami. Warga gereja Kristen Jawi Wetan, khususnya di Jemaat Kota Baru Triorejo, kami para orang tua yang Tuhan percaya untuk mendampingi baik anak-anak maupun sanak saudara yang ada di rumah tangga kami masing-masing. Tuhan memberkati setiap yang kami lakukan. Tuhan cukupkan kebutuhan yang kami perlukan Ya Bapak kami menyerahkan persembahan yang kami kumpulkan silakan Tuhan memakai untuk sarana bagi kemuliaan Tuhan melalui kegiatan dan pelayanan yang terjadi di gereja dan jemaat ini Bapak, kami serahkan juga rancangan kegiatan dan pelayanan yang terjadi di dalam kehidupan bergereja dan berjemaat kami, baik yang ada di lingkungan jemaat-jemaat majelis daerah maupun se-GKJW. Kami yakin bahwa sesungguhnya Tuhan yang berkarya melalui kami segenap warga gereja dan jemaatmu tuhan Allah Bapa. Itulah beberapa hal yang kami nyatakan kepada Tuhan. Dan inilah kami pergumulan kami pribadi lepas pribadi Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kelanjutan hidup kami hanya di dalam pimpinan kasih dan kuasa Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk berdoa yang demikian. Amen. Sidang jemaat yang kekasih, tiba saatnya kita akan mengakhiri kebaktian kita pada Minggu Palmarum hari ini. Kita akan undur dari hadapan Tuhan, kita akan kembali menjalani kehidupan kita dengan penuh tanggung jawab, dengan tenang, serta menjaga kebersihan jasmani dan rohani kita. Yakinlah bahwa Tuhan menganugerahkan kemampuan kepada kita hari demi hari Jemaat saya undang berdiri Kita pujikan kitung jemaat nomor 400 bait 1 Saudara sekalian, sekarang marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita memohon dan menerima berkatnya. Tuhan Allah Bapa, sumber sukacita dan damai sejahtera. Yesus Kristus sumber keselamatan telah menyatakan diri. Di dalam karya serta pimpinan dan kuat kuasa Roh Kudus, hadir dalam hidup dan kelanjutan hidup saudara-saudara sekalian. Pada hari ini sampai Maranatha, amin. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 131, kita pujikan bait tiga. Demikian Bapak Ibu Jalannya Ibadah Minggu Palmarum pagi ini Sudah kita laksanakan Kami mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Pendeta Yohanes Puji Sukiyarto STH Yang pagi ini sudah memimpin Jalannya Ibadah Minggu Palmarum pada pagi ini Semoga Sabda Firman Tuhan yang disampaikan pagi ini Menjadi berkat rohani bagi kita yang rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan Sehingga menjadikan kita, iman kita semakin bertumbuh dan semakin kuat berakar Kiranya Tuhan juga memberkati pelayanan Bapak Pendeta di Jemaat Kota Baru Diorjo bersama dengan keluarga kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah terlibat dalam ibadah Minggu Palmarum ini Baik itu song leader, organis, juru kamera, juru rekam, juru multimedia, editing Semoga Tuhan memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara semua Mewakili jema majelis jemaat, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah memberikan dukungan persembahan dalam bentuk apapun semoga persembahan bapak ibu saudara bisa menjadi dupa yang harum dan berkenan kepada Tuhan terutama bagi pertumbuhan jemaat Tuhan di GKJW Kota Baru Triorejo yang terakhir kami menghimbau kepada bapak ibu saudara untuk selalu mendukung program pemerintah terutama dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini yaitu untuk senantiasa menjaga jarak, rajin mencuci tangan, selalu mengenakan masker, rajin berolahraga, istirahat yang cukup, dan tentunya diimbangi dengan makanan bergizi dan yang bervitamin. Dengan harapan kita segera bisa memutus mata rantai penularan virus covid ini. Terima kasih, selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat